informasi menarik terbaru ter-update dan terhangat seputar Lesler tentunya Baiklah para sahabat Lesler dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita persahabat, tiada ya sebuah info penting yang tentu kita dapatkan dari agung official Leslar Lovers Indonesia Menginfokan jangan sampai lupa untuk warga Konoha menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti yang akan hadir sore hari ini jam 5 sore di aplikasi video.com persahabat, ini ya sama-sama kompak kita dukung acara-acara idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption. Halo Lesla Lovers semuanya, jangan lupa hari ini jam 17.00, nonton Poles eksklusif hanya di video.com. Salam kompak Lesla Lovers Indonesia. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita mampir ke Indosiar Di akun Instagram Indosiar Ini ada sebuah ucapan selamat ulang tahun Indosiar yang ke-27 dari dua bucin Lesti dan Resdi Wah, Wajah banget ya Kakak Bilar dan Dini Lesti kejora ini mengucapkan Idah Indosiar yang ke-27 Indosiar siar luar biasa Masya Allah mudah-mudahan selalu Memberikan kebahagiaan Kejutan untuk kita semua Mudah-mudahan juga Idola kesengan kita Lesti dan Rizky Dilar Bisa tampil Di acara hari ulang tahun Indosiar siar yang ke-27 nanti Ada sebuah kalimat juga yang luar biasa Dituliskan Wah Indosiar dapat ucapan hari ulang tahun dari Lesti kejora dan Rizky pilar Terima kasih masyaAllah banget ya Ada sebuah komentar juga nih banyak yang diberikan Ya, nih dari akun OOCkor yang mengatakan eh ada si gelis dan si kasep katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun P. Firman mengatakan Masya Allah, ih eh, kangen banget mereka tampil sebagai juri dan host linda. mudah mudahan saja persahabat ya, Ada kejutan kabar baik Soal Lesti Gejora dan Rizki Bilar Dari Indosiar Dan kita lihat juga persahabat Ada sebuah kalimat komentar lain Yang diberikan dari akun Anavia3812 Mengatakan Lesti itu seperti ikannya Indosiar Wow, Masya Allah banget ya ini sih suatu kebanggaan banget untuk kita semua Lazy Gejora bisa menjadi ikon yang industrial. Untuk kabar berikutnya, kita lihat juga Ada sebuah postingan di fashionnya dari Lazy Gejora persahabat. Ya, Ini sih yang membuat kita melongok persahabat Kita lihat, ini sudah terjual Tas Baby, Masya Allah Oleh Leslie Kejora ini persahabat ya Thank you Madam Leslie, at Latsy Kejora tuh Sudah membeli tas merek Givenchy Paris Persahabat, dia ya, dibantrol dengan harga fantastis dengan harga 13.370.090 rupiah Wow, ini sih luar biasa banget ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita Selalu mendapatkan rezeki yang lancar, berkah dan berokah Amin, ya Rabbal Alamin Dan selanjutnya kita lihat Ada sebuah ungan spesial juga Momen semalam ketika Leslar berkunjung ke MS Glow Depok Persepet ya, ini sih ada momen kiut Kata diri LSD dengan tentunya spontan ini gara-gara faktor ngomel-ngomel katanya persahabat ya Sambil menunjukkan kulitnya diri LSD gejorah aduh keren banget ya Sontan mereka ketawa bahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan Berikutnya ada sebuah unggahan spesial dari tablet Nova official Di akun Instagram tablet Nova ini mengunggah sebuah postingan kabar Dede Lesti Kejora perhatikan ya ada sebuah postingan foto Dede Lesti Tampil manis dan minimalis dengan hijab biru ala artis Indonesia Salah satunya ada Sang Kejora Deddy Lesti Wow, Masya Allah banget ya Henny Oktavian mengatakan di kolom komentar Masya Allah cantik semua Dedek LRSI sehat selalu Salah pokoknya dengan Dede LRSI ke ya. Dan kita lihat juga Ke kabar lain Ada sebuah kabar para sahabat, ya ini Yang lagi heboh sebelumnya Kelahiran baby L tinggal Menghitung bulan Rizky Pilar berniat sewa satu lantai rumah sakit saat Lesti melahirkan Ini lagi heboh pada masanya bersahabat yang kemarin-kemarin sini heboh banget Soal kakak Pilar yang tentunya berniat menyewa satu lantai rumah sakit untuk Lesti melahirkan Ada sebuah kalimat gasen juga yang dituliskan Momen kelahiran Baby L kini hanya tinggal beberapa bulan saja. Menurut Bilar, Baby L akan lahir di awal tahun 2022. Untuk itu, Lesti dan Bilar telah mempersiapkan banyak hal untuk menyambut kelahiran buah hati. Bilar pun ingin menyewa satu lantai rumah sakit. Kenapa ya, sampai sewa satu lantai rumah sakit? Swift live yuk. Kita lihat persahabat ke slide berikutnya. Ada sebuah kalimat Rizky Bilar dan Leslie Kejora telah menyiapkan banyak hal untuk kelahiran baby L Bahkan Bilar mengaku berniat menyewa satu lantai rumah sakit Untuk slide berikutnya Bukan tanpa alasan, Bilar mengungkapkan hal itu dikarenakan keluarga besar akan hadir untuk menyambut baby L Wow, Masya Allah banget Dan kita lihat juga ke slide berikutnya pinginnya sih gitu, sudah tanya-tanya apakah bisa booking satu lantai ujar kakak Rizky Bilar Kita lihat juga Selain soal satu sewa lantai Bilar dan Lesti pun rajin konsultasi pada dokter saat rencana tanggal kelahiran buah hatinya Tuh, Masya Allah banget ya idulah kesengan kita Mudah-mudahan saja diperlancar dan kita lihat di sini sebuah kalimat Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan pengennya di tanggal 2 Februari Ini sih pengennya Leslar, idola kesenangan kita tanggal cantik kelahiran BBL ya mudah-mudahan saja Keinginan idola kesayangan kita terkabul, tetap support dukung doakan yang terbaik untuk idola kita Berikutnya, kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Lesti Dial ini Wow, si canting sang kejora nih, mega bintang banget ya untuk kita semua Masya Allah, gimana guys, sudah belanja apa aja di sel 1212 12, 12 Lesty itu? Sudah belanja apa saja nih, kira-kira kalian di sel 1212 12, 12 Lesty ini kita banget ya Kita doakan yuk mudah-mudahan usaha milik di Lesti diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan Selanjutnya juga ada sebuah unggahan info nih untuk kita semua persahabat ya Karena Dangdut Akademi Asia akan digelar kembali Dangdut Akademi Asia 6 persahabat ya Info ini kita dapatkan dari Leslar Indonesia 2020 Ada sebuah kalimat info da 6 coming soon 2022 Yang akan dihadirkan tahun 2022 persahabat ya Dangdut Akademi Asia Atlas dikejora coba tebak Dedek jadi juri atau host Coming Soon 2022 tuh wow kira-kira mau jadi juri apa host nih rasabat ya dan kita lihat juga nih di kolom komentar banyak tanggapan banyak respon yang diberikan dari akun Lesler 16 sepertinya Dedek nggak ada karena si Utun masih terlalu kecil katanya tuh ada juga komentar lain. Diberikan dari aku, nunung.nurjana200, mau jadi juri atau host yang penting lihat di aku di TV, kita senang dan bahagia, Allah banget ya. <guruh> Mudah-mudahan saja ada kabar baik, kejutan, bahagia yang kita dapatkan secara langsung dari idola kesayangan sayangan kita.